alami gitu ya berdasarkan pengalaman saya itu akan otomatis untuk update nya dan nggak bisa kalian cancel gitu jadi kalau misalnya udah beres di uh, download nih itu pasti kalau kalian restart itu pasti langsung mengupdate dan kalau firmware nya kalian update itu kalian nanti nggak akan bisa lagi pakai jailbreak atau mungkin hand ya jadi ya saya nggak saya saranin sih untuk nyalain update nya sendiri gitu nah di sini kalau kalian ke network dan di sini kalian ke view connection status di sini kan bisa melihat untuk yang primary dns dan yang secondary dns nya gitu itu adalah yang kalian isi saat kalian uh, setup wifi atau mungkin lan ya di PS4 kalian gitu nah walaupun di sini dari sini di setting untuk uh, ngeblok Sony server gitu tapi tetap aja bisa ngedownload update gitu dan itu menurut saya agak bahaya sih jujur aja gitu jadi uh, entah kenapa gitu ya, masih tetap ngedownload dan di sini kalian cukup matiin untuk auto update-nya gitu di sistem gitu ya dari sini kalian cukup tinggal pilih aja untuk yang automatic download di sini kalian cukup uncheck aja semua tapi saya juga tetap masih ke download gitu untuk update yang 9.03 gitu jadi kalian cukup uh, caranya adalah ke internet browser gitu ya kalian cukup ke hostingan yang kalian pakai gitu sini saya pakai karo gitu di sini kan cukup klik aja untuk yang uh, menu disable updates gitu. jadi kalau kalian misalnya untuk file update gitu, kalau kalian pencet gitu untuk opsi ini, nanti setiap kalian uh, ngupdate, setiap kali nge-download untuk uh, servernya itu nanti bakal gagal gitu. Jadi ya kalian nggak harus khawatir gitu. Di sini ada jejaknya, kalau nggak salah ya. masih ada historinya juga ya kalau nggak salah. Nah, di sini udah saya hapus ya, kalau nggak salah. Udah saya hapus. Pokoknya pas awal tadi, pas awal tadi saya uh, main gitu untuk yang hand ini, tiba-tiba muncul gitu untuk yang 903. Dan saya rada panik juga sih jujur, karena saya belum nyoba Bloodborne 60fps. Mungkin kalau udah Bloodborne 60fps udah tamat mungkin, saya mungkin uh, bisa kebalik lagi ke Ori gitu. Dan ya setelah nyoba game uh, VN yang kayak gini gitu ya, ini jangan tanya gitu kenapa saya install ini. Alasannya adalah untuk belajar bahasa Jepang ya. Jadi ya untuk scientific ya, scientific purpose gitu. <laughs> Nggak, ya, tapi ya itu dia sih, untuk tujuan yang saya nggak bohong, nggak, nggak, saya nggak bohong. Dan eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, kalian bisa matiin untuk uh, update-nya dari internet browser, jadi, biasanya di uh, opsi kalian, misalnya karo atau mungkin. Uh, Postingan yang lainnya, walaupun saya nggak tahu, saya pakai karo itu ada biasanya dan ada menu untuk yang disable update gitu. Jadi, atau mungkin disable update gitu. Jadi, kalian bisa matiin aja, kalian pilih gitu ya, dan nanti update-nya akan otomatis uh, dimatiin. Jadi, setiap ada update dari Sony-nya gitu. Jadi, itu langsung ke cancel. Jadi, kalian nggak harus khawatir untuk ke update dan jailbreak-nya nanti hilang gitu. Dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan teks vokacing. Bye-bye.